Mantap, <laughs> mantap, mantap, mantap, mantap! Bang Oni, yuk sehat, bang! Aku original tuh bang. Iya. Buatnya nggak sengaja juga sih. Bisa-bisa. Tau <laughs> jadi ya. Tahunya jadi. Keren. Dan keren. prosesnya nggak nggak lama sih. Cepat ya. Iya kalau ngangin inspirasi sih cepet. Tek tek tek tek tek so, langsung. Jadi tinggal sayurnya juga. Iya. Eh, tahan lu bang, tahan. Aku opening, baru kita bahas lagi ya. Asia. Oke. Okay. Baiklah, lu dua besi. Bon. <susuk> bang, bang, bang, bang, bang. Bang, sebelum aku nanya-nanya lebih dalam nih, yeah. lebih panjang nih, paling tidak di sana tuh sahabat-sahabat kita tuh Bomberman dan Bomberwati no, Bomberwati yeah. dan Bomberman iya itu mungkin belum begitu tahulah lah atau sebagian pasti udah banyak banyak juga yang tahu, tapi sebagian masih ih siapa sih nih? iya yeah. siapa sih nih? kenalan diri dulu bang ayo dong kenal siapa? Yeah. dari mana? kenapa? gitu ya yeah, kan? iya oh. yeah. yeah. uh, saya Oni. Boni Kuatimena. Kelahiran Ambon. Besar di Makassar. lama. Ngeri kali. Pemusik, Pemusik eh, Bandung. Woi. Pokoknya <laughs> Jogja Melanglang -melang -melang Nusantara ini melalang <laughs> apa melanglang, melalang melalang -melang -melang -melang -melang. Bang Oni, udah dari kapan Bang Oni musik Bang Oni? Dari lama udah kira-kira hitung sebenarnya pengaruhnya dari keluarga. Aja, Oke, agak sedikit tarik mic-nya katanya tuh. Iya. Oh, sini Oke, nggak masalah udah slow. Ini, okay. Ya ya, apa, boleh boleh ya. boleh boleh. Okay. Biar, asik, biar asik biar asik biar asik biar jelas asik. ya kan ya ya apa apa Yoi. Ya. <laughs> jadi bermusik dari berawal bermusik itu kecemplung kecemplung ya apa mencemplungkan diri ya <laughs> jadi itu pengaruh kakak saya semua jadi saya dari umur masih kecil kebetulan kak kakak saya saya tiga bersaudara ya nah, kakak saya itu suka putar jadi waktu saya masih kecil masih sd dia suka putar Rolling Stone, wow. rock and roll, rock. Nah, rock and roll. Dia suka putar Rolling Stone, dia suka putar Queen. Jadi mungkin saya ya band-band band-band ya, ba ba ya, ya, besar, besar ya. pada zaman itulah, Emang mereka kan band-band legenda nah, lah. Bang. Dan nah, sisi popnya dari kakak perempuan. Ah. So, Karena dia suka yang pop seperti Carpenter apa segala macam. Tapi band -band. pengaruhnya lebih ke band-band luar ya bang ya? Iya, ya, oh enggak. Kalau band oh, kalau band-band Indonesia udara, nya, eh uh, saya sering denger tiap pagi tuh enggak sengaja memang harus dengar kan. Iya. Yeah. Kalau di rumah itu mereka bakal yang lagi putar Marvels, Karma, koma, Christian, iya yeah, ya. Yeah. Itu lebih lazim banget. Berarti <laughs> Abang anak paling kecil ya, Bang? Yeah, Dari saya, tiga bersaudara? Saya paling kecil. Udah berkeluarga, Bang? Apa yang dia? Abang udah berkeluarga <laughs> nih? <laughs> eh? Kalau jawabnya disiarin ada ah. yang bagusnya, iya berkeluarga, iya oh. anak, istri, sehat sehat, iya bang pernah main-main lagi ke, balik-balik ke Ambon atau gimana saya, atau? lucunya saya kelahiran Ambon di bawah bapak saya, umur saya 1 tahun sudah di bawa ke Makassar, dan bapak saya memang perantau dari itu. oh gitu jadi kerjaannya di Makassar, dan saya besar di Makassar terus untuk ngembang-ngembangin musiknya kan merasa ini udah, di, aku kayaknya udah bisa ini ngembanginnya karena aku dengar juga bocoran Abang juga sempat di Bandung, ke Jogja yeah. dan banyak tempat-tempat uh -huh. dan beberapa anak-anak komunitas kan juga. Aku nih banyak dikenal yeah. nih kenal anak-anak komunitas. Wih, Bang Oni, Bang Oni. Wih, pas kemarin ada acara minor kita mainin, yeah. ih, Bang Oni yang main kaget. Ih, kenal nih anak-anak nih. Wah, berarti sudah langsung main Abang kenal, ya? bukan ada yang kenal, banyak yang kenal di sana. Buk banyak yang, yang mention ke kan saya. Wih, kan. Bang Oni, Bang Oni, Bang. Wih, tetap tuh Bang Oni tuh. Asik tuh, asik ya. tuh, bluesman, bluesman katanya, bluesman. Iya, <laughs> jadi kalau soal berangkat bermus bermusik itu mulai ngeband-ngeband -nge di SMA ya. Jadi waktu itu kenal-kenal Van Halen, aku ngopi ya, Bang. Ya? Siap, saya juga ya Boleh, boleh, boleh. Eh, kita cheers dulu, ya, cus dulu cus dong. dulu dong okay, Ayo ngopi semua. Ayo ngopi dong. <laughs> Jadi itu berangkat dari bikin-bikin band sekolah. Hmm. Waktu itu zaman suka Van Halen. Nah gitu. Itu skillnya tinggi-tinggi bang. Kalau dari musik, hmm. wah itu band-band skill tinggi yang abang semua abang yeah. bilang tuh Queen. itu band-band yang harus punya skill. Kalau orang-orang yang baru-baru belajar, ah gak usah dah, lupakan aja. Suruh buat bikin boys band aja lah. <laughs> Tapi kebetulan memang pada zamannya juga. Iya sih, memang. Rumahnya hmm, mereka itu. Juga mau tidak mau kita memang harus dicekokan, harus kenyang, ya. eh dicekokan, dicekokin. Dicekokin, ya. <laughs> dicekokin dengan musik-musik buansa-buansa -musik oh. gitu. Bang, kalau kita ngomongin masalah musik nggak ada, nggak akan, nggak ada habisnya dan hmm. selalu aja berkembang dan berkembang sampai sekarang kita juga banyak yang tahu di sana bumn dan bumnasi ini bahwa bang Oni nih adalah seorang pemusik, ya kan, seniman berkarya dalam bermusik dan segala macam. Nah. Ini acara nama kita nama acaranya bom bom bom. Kenapa saya pakai kata bom? Bagi saya ini bom ini uh, salah satu bahan peledak yang yang kalau menurut konotasi bahasa Indonesia adalah bom. Kalau kita bilang dinamit itu dinamit, yeah. itu asing, uh, TNT bahasa bahasa asing. Yeah. Jadi satu-satunya aku pikir apa ya bisa? Karena saya berharap tuh apapun yang keluar dari sini saya harap bisa meledakkan sesuatu. Wow. meledakannya bisa menjadi inspirasi, motivasi, inspirasi, ya kan? Ya. Di bom ini, semoga bukan semoga dan saya yakin Bang ini juga bang. salah satu motivasi dan inspirasi bagi mereka lah kaum kaum yang bukan kaum lagi ah. <laughs> generasi zaman sekarang yang sorry salah ngomong ke kaum bukan kaum lah kita gak kita nggak kita gak pernah rasis di sini. Iya. Bang kegiatan sehari hari apa sih bang? Apa ya? Ya kalau zaman kita cerita zaman sekarang new normal katanya ya new new new, new, new. normal katanya new, normal baru belum belum true normal ya? belum ba be baru new normal uh, seperti terakhir kembali lah sekarang karena kita tahu lah berapa setahun yang kemarin kita udah disikat dan nah, akan dan bencana musibah seluruh dunia katanya ya tapi ya tapi sih emang benar sih Iyi. banyak yang terlihat seperti tapi saya nggak tahu itu apakah itu di setting atau bagaimana yeah. saya kurang tahu yang pasti Semua di negara itu merasa terpukul dan semua Yang pasti imbas. dihajar nih semua nih yeah. Masalah perekonomian dan segala macam Sampai kita kena imbas nih para-para seniman nih Kreativitas harus tiba-tiba terhenti dan yeah. Kita harus punya berpikir seribu otak Seribu bagaimana akal, caranya, seribu ya? taktik bagaimana caranya tetap kita bisa Berekspresi yeah. be Tetap bisa berkarya Nah Bang Oni kesahari-hariannya selama ini ngapain aja Bang kalau saya malah Ya memang banyak yang, ya termasuk saya yang mengeluh dengan keadaan hmm. Cuma ada satu poin Kadang saya sendiri pikir Wow, saya lebih banyak akhirnya saya berpikir iya ya Saya harus membuat sesuatu hmm. Saya tidak apa Harus keluar dari Yang dulunya mungkin bisa dikata bilang Oh kita nyaman, kita main di cafe duit, nah, dapat duit, duit. Dapat ini. Sekarang kita stop jadi kalau start, saya pikir apa nih kita harus bikin. Nah kita harus diput, apa? Harus olah. Kota Putar, serius, satu, gini, akal, tiktak. Tapi buat musisi, aku pikir jangan stop dong buat berkarya. Kalau musisi, ya, mungkin iya. kita dulu malas-malas karena eh besok kita ada main. Karena selalu dijoni, karena zona nyamannya benar-benar nyaman. Iya. Nah sekarang yeah. harus mau bagaimana? Yeah. Terus kita mau diam-diam? Ya -diam? mungkin. Betul, betul betul bang. berarti kalau boleh tahu bocorin dikit karena aku dengar juga abang lagi bikin proyek nih. A ah, ya. ini bahaya nih proyek-proyeknya ah, kita tahu lah bang Oni ya. Kan. tangan dingin nih <laughs> ya, kan. sama <laughs> proyek-proyek yang digarap sama abang ya. jarang lah yang gak jadi semua hampir rata-rata tetap punya apa ya tempat tersendiri para, bagi para pendengar dan penggemarnya selalu ada di hatinya mereka iyo iyo ini proyek apa nih bang? ini karena banyak banget proyeknya bingung aku jadinya proyek yang mana ya, nih? Uh, yang paling pertama yang saya lagi fokuskan adalah Kino Kino? Ya, Kino itu adalah proyek solo saya dan hmm. itu pertama kali dalam hidup saya memberanikan saya diri? memberanikan diri untuk bermain solo, akustik, dan looper looper, uh, ya, jadi, okay. ya uh, saya untuk original dan ya. Ini udah jadi atau udah masih jadi. masih udah jadi atau masih masih dikonsep atau lagunya juga udah jadi. Oke. Okay. Nah, itu if only dan yang baru tadi yang ya. ingin, ingin tadi itu judulnya if only. If only ya. Kenapa, judul key, no. Kenapa judulnya if only? If only itu jika, seandainya ya. Oh if only buat seandainya jika bisa dibilang jika. juga gitu Oke. Okay. Uh, jadi nah kalau Kino saya cerita dari Kino. Kalau Kino kan nama saya terbalik tuh. Nah. Onyx. Onyx. Ah, kalau yeah. mungkin ada yang kenal Onyx sebagai pemain gitar ya, bluesman orang bilang atau main blues rock ya, Jimi Hendrix stuff and ah whatever. Iya. Baru aku mau tapi, ngomong gitu tadi. Aku <laughs> aku baru mau ngomong gitu. Abang sadar enggak? Abang tuh mirip siapa? Iya. <laughs> tapi ya saya punya sisi pop <laughs> okay. ya, karena ini uh -huh. tadi kakak, saya waktu kecil karena uh. saya cocokin dengan ya termasuk Christian dan segala macam yeah, yeah, yeah. Uh, eh Beat apa Iwan Fals jadi sisi pop saya keluar di Kino itu ah kenapa saya bikin terbalik ya itulah terbaliknya <laughs> yang jadi, selama ini orang jad, tahu jadinya Kino ya, ya jadinya Kino, kino dan kino. itu tapi ah, hasil lo kecil ya. namanya ya. Kino dan gampang simpel apa itu? Kino? Kino, ah ya. okay, okay, okay. dan untuk lagu If Only-nya tuh <coughs> cuma sebenarnya cuma awalnya iseng hmm. bikin pakai recorder Apa karena disikatnya yang kemarin ini pandemi ini jadinya Apa-apa berlauh nggak juga karena enggak juga enggak saya sudah punya okay, sisi okay. pop, okay, okay, jadi okay. saya senang pop juga. Alright. Uh, jadi pas bikin bikin sair, kita tolong teman untuk translate ke hmm. Inggris dengan bagaimana tata bahasa yang benar. Kenapa kenapa harus bahasa asing bang? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Ah nggak juga karena saya saya memang da awalnya dapat nya memang sudah oh, Inggris. Oke. Okay. Kenapa nggak di mix aja? Boleh sebenarnya. Mau pas. Ya. Cuma pasti pas nya tuh <coughs> uh, bahasa asing. Tapi untuk uh, first and first one iya. apa bridge itu biasa. Tapi nanti ada yang kedua asik juga right. nah. ada okay, yang okay, di mix. Okay, okay. ini karena kebetulan udah jadi Nih. udah di mix dan lucunya waktu ya ada teman saya yang mix yang mastering dan mix itu saya kasih tiga file. Okay. file vokal jadi awalnya kan yang file apa istilahnya main Boleh diceritain di mana, Bang? Oh, waktu itu saya, uh, saya kerja di kamar saya sendiri. Oke. Okay. Tapi yang mixing dan mastering saya angkat tangan. <laughs> Siapa yang ngerjain? Itu yang kerjain ada nama Fikar. Dia juga di home uh, record aja. Wow. Tapi home studio, gitu studio said. itu. Uh. <laughs> tapi aku percaya, pasti bukan sembarangan orang yang abang aja itu. Kebetulan <tuh> dia juga memang dia bagus. Iya, pasti aku yakin nggak mungkin lah sembarangan uh, orang abang aja. Pasti, iya. pasti ada track recordnya tertentu. Iya. tuh Nih orang nih kok sampai gimana? Saya belum pernah melihat track recordnya, tapi yang saya tahu dia bagus. Oke. Okay, itu. Okay. Jadi kebetulan dia yang mau, dia yang mau uh, untuk sini bang. Aku yang mix, aku yang mastering dan segala macam. Ya udah. Dan setelah saya dengar hasilnya, bolehlah. Dan akhirnya yang lucunya dari tiga file yang saya cerita tadi, itu kan saya pikir ya yang awal tuh cuma spontan. Hmm. Yang spontan yang dia mau. Oke. Okay. Jadi keren, dari tiga keren, file keren, yang keren, dua keren. saya serius, yang tiga lebih serius dia bilang enggak. Yang dapatnya yang pertama. Oh. Jadi saya bilang oh ya ya udah itu aja dapat rohnya di sana, iya. ya, Dia dapat rohnya ya Jadi yeah. yang hasilnya if only ini Ya itu. Iya. Yang pertama Ada falsnya sedikit yaitu itu hmm, Dia minta bener-bener yang pure Iya bang. yang pure ya. Susah, sih. Susah sih Karena zaman sekarang gini menurut aku Terlalu, terlalu canggihnya teknologi Jadi gampang membuat sesuatu yang Yang Buk kita Ya eh, kita gitu jadi yang Yang gak bisa nyanyi jadinya jago Yang gak bisa bisa gini yeah. Ya bener juga sih Masuk akal juga sih Karena yang nyari original tuh susah memang Ya itu mungkin Dan ya. jarang orang mau menampilkan tuh Ke apa istilahnya tuh Kekurangan Kekurangannya yeah. kan jarang orang mau menampil hmm. Maunya mereka tuh perfect aja Harus bagus, ngadil bagus Warna bagus Untuk menampilkan kekurangan itu kadang Jangan dong Padahal disitu loh nilai seninya dan nilai harga mahal Kejujuran itu Iya yeah. Siapa tahu orang mau dengan kekurangannya Betul Bang Aku potong sebentar, Siap. aku mau ngasih tahu bahwa ke bomberman dan Bomberwati hari ini aku didandanin kayak gini dari taksu desain. Wow. <laughs> <laughs> Itu kita bisa dapat banyak tuh. dimana aja tuh? Ada jalan Mayor Supra saya setan dan pokoknya taksu desain googling nah aja. Taksu Design. desain ini keren nih. Keren-keren keren, keren, keren. nih. Bali banget. Thanks apa ya istilahnya? Matur suksma taksu desain dan juga kita di sini acara bom ini juga kita membantu sahabat-sahabat kita yang UKM lah bang, yeah. itu juga kita welcome buat mereka jadi terima kasih banget kita udah di support teman-teman kru juga sama teman-teman editor semua juga enak kan enak ya itu ada dari babi guling chandra babi guling chandra <laughs> jadi yang suka masakan Bali, rasa babi dan hmm, rasa babinya tuh khas, bumbunya memang mantap ya. Silakan boleh dicoba di Babi Guling chandra Babi Guling Candra. Ada ya. juga ayamnya yang bagi uh, yang muslim bisa ada ayam. Kalau kalau ya. suka, kalau suka ya. Kalau suka untuk apa namanya? Eh uh, taste-nya tuh Balinese taste lah istilahnya. Kan karena Bali ini terkenal mah kuliner, sorry kuliner Bali nya itu apa? Kalau kuliner Bali kita tuh rempah-rempahnya tuh gimana begitu baru kita satu dua pas tas langsung woi itu nampol banget. Itu sudah bom. Ben. Hah? Itu sudah bom. Iya kan. bom bom. kalau menurut saya bomnya saya dapat di sini nih. Bom ini. Iya. Itu bagus, oke, okay, manyus. Woi, bom ini bagus, oke, manyus. Yes, bom. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Thank you, thank you, thank you, thank you bang. Lanjut Bang, lanjut-lanjut, lanjut-lanjutlah Bang Ini keren nih Bang, makin-makin dalam nih kita Iya Bang Pasti Abang punya satu Sebuah prestasi yang Abang pasti banggakan Di dalam perjalanan karir Abang Bermusik, dan membuat sesuatu karya, pasti ada satu prestasi yang eh, gue bangga banget nih sama-sama ini nih Pasti ada, Bang ya lah ser ser lah buat sahabat-sahabat di sana tuh ah uh, iya tapi itu sudah lama udah jauh sekali jadi saya aslinya main gitar hmm. nah, jadi saya berangkat main musik dengan pengaruh-pengaruh yang musik tadi tuh akhirnya saya uh, memang uh, pengen jadi pemain gitar hmm. itu awalnya betul-betul pengen, pengen apa uh, pengen nampil di panggung dengan zaman itu zaman musik rock ya Hmm. Ah dan kebetulan saya memang sangat uh, tekun sekali untuk mempelajari gitar dari bermain rock, speed metal, thrash metal, wow. heavy rock dan segala wow. macam. Ya hmm. prestasi apa ya? Itu prestasi lah bang Iya bisa men apa, mendapatkan sebuah skill yang tidak orang semua iya. bisa mempunyai dan memang zaman tekun zaman gak ada YouTube jadi nggak ah, manja memang zaman bener mulik manja. sendiri ya iya zaman kaset masih zaman kaset bentar, ya, bang bentar, bentar, bentar, bentar, itu sampai hancur-hancur acur <laughs> riwayatnya <laughs> <laughs> ah, Sampai gusut-gusut, kopnya harus digosok-gosok dulu sama aku kalau biar dia mau gitu. lagi uh, tuh Bolak-balik headnya harus digosok, kapas lagi alkohol Apalagi kan kalau ya, emang jaman-jamannya speed kan, Brrr. Iya, ini apa, ini apa, kan? Nih apa nih, apa nih Gimana nih, jadi akal pikir, gimana ya, ada ga tip yang bisa pakai bikin slow kan yeah. Iya, akhirnya ketemu, rambat. ketemu nggak ketemu juga, kini kalo, kalo rambat ketemu, turun Rasanya ketemu, oh, gitu. di kopnya itu kan ada baut dua tuh Iya Itu sekendorin, jadi Oh gitu ya. Wah, wow. ini dia nih. Jadi ya, baru tak cepetin. Titut titut. Ini deh, ideal lu ketemu ilmunya itu. Emang aku juga, tapi ketemunya itu aku udah ngajurin sekitar 5 sampai 6 tip Iya, itu zaman kaset. Jadi yang berbahagialah yang sudah ketemu dengan zaman YouTube. Banyaknya yang banyaknya per, apa? Perjalanannya Bang Oni nih pengalaman-pengalaman pasti banyak lah bang banyak juga cerita-cerita yang mungkin yang unik yang asik bang sering-sering lah di sini bang apa ya apa lah Halo. pasti ada satu-satu cerita yang kayak gimana yang apa wih zaman tua aku gini apa gimana atau paling tidak ada satu kesan mungkin waktu pertama ngelamar sang nyonya, ah. <laughs> lama, <laughs> itu kan nembak cewek ya. tuh kayaknya gimana deg degan nih, diterima gak ya, diterima nggak ya <laughs> itu PR banget loh, banyak laki-laki yang kayak gitu, ah, maksudnya. Tapi, <laughs> tapi kalau untuk kehidupan itu, saya orang paling sial mungkin. Maksudnya sialnya gini, kalau saya apa, kalau umpamanya saya yang suka pasti saya ditolak. Oh gitu Itu makanya saya bilang, saya paling sial dalam soal itu Tapi ya anyway Ya kehidupan terus berjalan dan istilahnya kita punya uh, masa memang ada di masa-masa begitu kan Tapi pasti ya dong ada bang, cerita-cerita yang unik atau yang gimana? Kalau cerita unik lebih banyak di bergaul sih Maksudnya, dengan cerita yang jelas, cerita yang dikenal banget, cerita yang dikenal nih, eh, cerita-cerita ini enggak, enggak semua orang punya, loh, Bang. E, jadi, gini, mungkin, uh, saya gak usah sebutin namanya, dan apa, kita zaman dulu ikut festival, kayak gitu ya, festival band uh -huh. gitu. Jadi, waktu itu saya ingat, saya, di peserta ke 13 mak angka okay, laki number kan, laki number, laki number, ya. number yeah. tuh 13, 13, 13. Ya. Dan kebetulan kita kan kumpul di belakang, di backstage nih Jadi saat itu Dengan pedal seadanya Saya pikir saya pengen punya delay hmm. Digital delay kan, saya bilang Aduh, anak itu punya delay. ada Oh ada delay, ada ininya Dulu kan kalau yeah, yang oi. satu post gitu kan Wow, wow kita udah pikir wow Kalau sekarang sih ya oh, udah, biasa aja, udah biasa aja. Uh, Terus, wah boleh nih aku pinjem nih. Jadi aku kenalan, ngobrol. Habis nah, ngobrol, jadi aku bilang, e, "Bro, bisa nggak aku pinjem uh, digital delaynya? Dia bilang, "Aku kan nomor 13, jadi aku pakai duluan." Jadi dia uh, nomor 25 waktu ah, itu aku. Ah, ingat. Ah, ah, ah. Dia bilang, "Iya, Bro. Ambil aja, pakai aja nah. semua. Nanti aku aja pakai aja yang merah." Kamu ingat gak, gak yang ya? merah? Apa? Power sapu. <laughs> Aku ketawa setengah mati tapi nggak enak. Aku balik belakang ini maksudnya apa sih? Aku pakai power supplynya jadi ngapain dia bawa efek kan? Yeah. Kalau dia cuma mau pakai power supply gitu loh, Kamu kebayang nggak dulu? Iya nggak kebayang. Maksudnya tuh niatnya tuh jadi apa? Iya ambil pakai aja bro. Hmm. Aku cuma pakai yang ini. Yang apa dia? Iya itu aku nggak. Aku nggak sampai sekarang. Bagi aku itu lucu tapi satu juga ya gimana ya? Aduh itu menarik buat aku. Iyalah. Aku hmm. juga berpikir tuh PR banget bagi aku tuh Terus dia gunanya beli efek banyak-banyak gitu. gitu buat apa? <laughs> iya gak? Gak masuk akal aja nih Aku ada beberapa pertanyaan nih bang ya Siap Ya kita having fun lah sedikit lah bang ya Iya yeah. Yang pasti um, Ada satu pertanyaanku mungkin um, Bang Onik nih Bisa dijawab bisa gak bang? Gak masalah ya Iya yeah. Oh it's okay tapi, ngalir gitu aja lah ya, ya. Uh, pertanyaan aku nih, mungkin agak sedikit pribadi lah bang ya. hmm. pribadi kan um, seperti inilah cita-cita atau mimpi yang selama ini abang belum terwujud tuh apa? aku pengen jadi pilot Bang, oh. dari dulu berat loh berat loh itu berat ban berat loh bang berat lo Pilot itu kakakku yang pertama tuh Dia sekolah sampai sekolah paspal dulu hmm. dan harus nilainya di atas rata-rata aku tapi aja cita-cita nah. lama makanya aku paling senang dengan uh, soal pesawat hmm. senang lihat senang amatin itu hmm. tapi cita-cita awal memang gitu, tapi aku ingat waktu itu almarhum ibuku bilang ah gigimu udah udah bolong nggak iya, bisa iya, pengaruh banget oh. tapi aku berpikir, nah, berpikir. kalau emang mau jadi pilot apa hubungannya sama gigi ya? iya memang ada kata hubungannya ya, dimana biasa, sekarang hubungannya dimana aku nggak tahu tapi sama tinggi badan pula <tuh> <tuh> apa hubungannya gitu tinggi tuh. badan gigi aku inget tuh apalagi kakakku tuh nggak lulus jadi tapi dia lulus juga akhirnya jadi nerbangin pesawat komersil lah iya tapi kalau untuk pesawat apa gitu kayaknya nggak bisa katanya tapi nggak tahu lah itu emang In. udah SOP-nya mereka lah ya kan. Terus artaka, arti kata sahabat. Sahabat pasti punya kan sahabat. Iya banyak Octav juga sahabat saya. <laughs> ya sahabat saya punya pengalaman kalau sahabat kan. itu kita memang berteman. Jadi dari awal berteman. Akhirnya musuhan. Sampai Hah? berkelahi. Tapi akhirnya kita jadi sahabat. Kebayang ga? Ya jadi, sih. Tapi lucu aja kalau ya. sahabat kok bisa berkelahi. Intinya itu? Uh, saat itu mungkin... Pasti ada yang direbutin sesuatu tuh? Waktu itu nggak ada. Atau... Memang memang, memang uh, mungkin karena kok... Ya mungkin karena sudah berteman. Lengket jadi akhirnya. Nah itu kalau aku pikir sih. Itu aku punya teman. Itu soul di Sydney. Dia hampir tiap hari berhubungan sama aku. Aku dulu bertengkar berat sama dia. Tapi ya kalau kamu nonton ini Sul, ini pelajaran asik buat kita berdua. kita sahabat benar, Kita bahkan lebih dari sahabat. Berteman betul-betul dari dulu. Dari dulu, dan zaman di Makassar. Dan lucunya berkelahi di negara orang lagi ya? Berkelainya kita di sini. Oh gitu. Di Bali. Kita berteman dari kecil di Makassar. Dia juga pemusik. Dia juga salah satu band terkenal di sini dulunya. Dia terkenal di kafe sini, Siluet Band. Ah, nah, aku tahu dia sempat so, main, main di hak Iya, iya, iya, karena terus mereka itu kita harus ya. apa tur kemana-mana mereka ada yang kemana-kemana kan berangkat. Jadi kita, ya, kita baku sayang sekarang. Jadi, <laughs> <laughs> jadi saya pikir itulah sahabat yang mungkin, mungkin tapi janganlah. Itu ya, juga sebuah ya. kenangan yang abang gak bisa lupakan. Iya, sama itu, siluette. itu, itu, itu nyaman buat saya. Maksudnya, jadi akhirnya kita jadi benar-benar itu mungkin kan arti sahabat sebenarnya ya. Gitu. Boleh, Jadi boleh. memang harus saling mengerti, saling gimana lah. Oh, tetap sukanya begini, Oni oh, sukanya begini, nah, gitu. Tapi dengan begitu pasti kita apa lebih mengenal satu sama yang lainnya. Aku mau nanya, nanya-nanya yang apa ya, yang kira-kira asik ya? Ini oh, Bang ya. Oni ini asik banget nih, kalau diajak ngobrol nih nggak keras, cepet banget waktu ya kan. Bang, makasih udah datang ke sini bang ya. Oh Akhir. siap dong, selalu, asik-asik bang, makasih banyak bang, makasih bener-bener. Aku udah disupport ini aku masih ya, bisa diterima, syukur nggak diterima, nggak masalah. Yang penting kita udah berbisa, eh berbisa lagi, bisa membuat sesuatu lah. Aku maksudnya aku, aku nggak tahu harus bagaimana, karena aku disikat segala macam, kita tahu lah pandemi itu. Tapi aku berusaha untuk tetap berkarya, dan berkarya, dan berkarya. Mungkin ini salah satu juga bom ini, bukan karya aku juga, tapi karya kita semua, bang. Iya dong, harus dong. Bang kasih motivasi untuk anak-anak generasi zaman now motivasi dari sosok bang Oni Kino kalau saya sih lebih karena lebih banyak ke musik ya iya apapun yang penting motivasi dan bisa menjadi inspirasi bagi mereka ah khususnya pemain gitar ya wow di gitaris nih bomberman dan Bambuati yang gitaris nih dengerin nih nih ui ya. regemah eh regemah bluesman bluesman jadi banyak yang muda yang saya temuin, mereka selalu mengejar harus saya main seperti sama, maksudnya sama dengan artis. Kamu lagu A harus ah, saya sama bermain kayak dengan. Kayak model A. kopi paste gitu seluruhnya. Paste ya. Padahal itu buat apa kita ngikutin orang? Benar kan oh. kita lebih harus menggali potensi diri kita sendiri sebenarnya. Kalau saya pikir sih, message saya ya pesan saya ya. jangan buang waktu di umur muda. Ah. Cari jati diri sendiri, oke deh. Kamu senang, Satrianis, TV5 whoever lah. Yang penting, kamu bisa jadi kamu. Ma itu, iyo, iyo, itu. Yes. Itu. Iya. diri sendiri, jadi ya diri, be yourself, kan orang. Be orang yourself, orang be, orang. yourself. Be, be yourself, no man, news, no bad You can do, nah, audio slave tuh, okay. yeah. ya, itu, karena apalagi sekarang didukung dengan Teknologi canggih, okay, moh, okay. Yang sudah modern, jadi kayaknya eh, Itulah Next, kesarian bangun tidur ngapain bangun? Bangun tidur? Yeah. Saya bangun tidur langsung pegang gitar <laughs> <laughs> Karena gak <laughs> <laughs> Ya yeah. itu kecintaan saya memang Gitar <laughs> adalah kecintaan saya, jadi Ya paling tidak saya Tetap Tiap hari harus pegang gitar, khususnya bangun tidur, bukan pegang yang lain. Berarti, bangun tidur langsung, gitar, ma, nah kayak lagu, bangun tidur, aku harus mandi. Kan, bangun tidur, yeah, terus yeah, mandi. Enggak, yeah, yeah. kan? bang, tempat atau negara yang menjadi impian yang ingin dikunjungi, aku, nah, apa ya? Itali, mungkin, ma, wuih, ada apa, Di Itali, ya, abis. Iya, saya, saya cuma tertarik aja memang dari sejarahnya, secara, ya bangunannya dan segala macam landscape lah orang-orang. Oke, okay. nah, gitu. <coughs> itu mungkin, tapi saya tidak terlalu tahu banyak juga. Jadi salah satu impian impian, apalagi oh. bisa bermain musik di sana, oh. bawa keluarga ke sana, sedang jalan-jalan, oh, main musik, main gitar. Di Itali aku tahu bang di depan Roma itu memang bangun-bangunan gitu, mm -hmm. tapi ada satu pinggir di jadi itu bukan laut, itu laut sih, tapi itu sepertinya udah kayak jadi muara. Mereka bikin kayak cafe gitu bang. Mm -hmm. jadi, jadi aku pernah suatu saat, maaf nih bukan ini, aku pernah tinggal di sana Aku uh, di Eropa sekitar hampir lima tahunan. Iya. Yeah. Dan aku keliling di Eropa tuh. Jadi aku ada satu salah satu karya aku, ini ngomong tali langsung kebayang nih. Aku cipta lagu tuh judulnya tuh Whiskey in Rome. Whiskey and In Rome, whiskey in Rome. Jadi whiskey di Roma maksudnya. Jadi aku buat di sana tuh. gara-gara yeah. tuh, tuh aku bete tuh. Aku janjian sama seseorang di sana di PHP in. <laughs> jadi itu lagu. <laughs> jadi lagunya. Pokoknya kita nih. <laughs> <laughs> <laughs> apa namanya kalau kita nih seniman-seniman ya. Uh kalau sedikit-sedikit bisa jadi bahan oh masalah. Oh yeah. iya. Gitu. <laughs> tapi yang yeah. mau bener tapi belum aku rilis judulnya sih. Yeah. Whiskey apa? in Rome ya. ya pingin sih suatu saat nanti kalau emang aku diberikan kesempatan, aku ingin ngerilis lagu itu. Aku pengin nyari yang sekarakternya yang cocok maksudnya. Mm -hmm. Karena menurut aku sih notasinya kecil dan aku dapat vibrasinya waktu aku nulis dan aku ciptakan notasi itu di salah satu negara yang memang menjadi negara tujuan aku juga sih kan. Iya ya. Sama dong. Yeah. Tapi beruntungnya Outtop sudah pernah di sana. Iya, yeah, yeah. kan aku, ah, aku lahir di sana, Bang. Ah, sih. Aku lahir di sini ya. Oktav sisi iya, juga. aku lahir di sana, Suma lahir aja baru, tapi aku sempat lagi ke sana. Iya, oke, next. Hmm. Suasana favorit. Suasana favorit. Maksudnya tempat, nama tempat. Suasana akan? favorit, kan? Suasana kita kan selalu punya vibrasi suasana yang, oh ini gua banget nih. Umum sih. Umum ya, semua sama ya. Iya. Kalau tempat favorit, kalau tempat apa ya maksudnya tempat bisa di tengah sawah Oh maksudnya di bawah lembah gunung di tengah laut anak orang atau di mana lah enggak tahu apa di atas pesawat mungkin di atas pesawat ya <tik> tempat favorit karena saya, senang, karena saya senang dengan apa soal traveling ya. ya Saya senang dengan soal pesawat jadi saya suka perhatiin tuh kalau setiap kali saya terbang saya mau perhatiin semua, <laughs> oke, okay. hobi selain bermusik, hobi selain bermusik, makan kue, <laughs> Ngemil namanya tuh bang, oke oke oke oke oke, apa ya banyak sih sebenarnya, tapi yang yang yang gini yang yang asik-asik lah, aku mau mau nanyain yang tidak sembarangan eh tidak sembarangan, tidak semua orang tahulah lah sisinya Bang Oni itu yeah. sih apa nih Bang, cepet dong jawabnya dong tek tek, tek tek, gitu dong yeah. kuliner favorit? Aduh ini nih Ayo. banyak sih, nah. banyak gak bisa aku sebutin satu-satu pasti ada salah satunya favorit, gak mungkin favorit, pangsit Makassar sih Maha. tapi yang di Makassarnya iya, enaknya -enak, emang uh -oh. aku suka konro, bang wow konro karena pisang hijau Karena pisang hijau Ma, udahlah lupa itu lewat mertua pun lewat kita tutup mata aja kan? gak nunggak kenal aja ya kan asik asik aduh apalagi bang ini deh bang ini bang sebelum kita berpisah nih bang aku pingin minta salah satu pesan dari abang untuk uh, untuk negeri ini bang, harapan abang sebelum kita berpisah ya. Harapan abang, untuk negeri ini Mau jadi apa? Dalam suasana sekarang ya? Untuk kedepannya, untuk ya pasti kita kan nggak mungkin balik ke belakang bang Pasti hmm, untuk kedepannya ya, harapan majus, ya. Harapan abang sebagai uh, Bang Onit yang sekarang, Seniman mm -hmm. Harapan abang untuk negeri kita tercinta ini harapannya abang dari Sosok Bang Oni, <laughs> apa dulu ya? Biar semua kita bisa dapat makan sih, nyaman hidupnya aja. Paling enggak, enggak banyak aturan. <laughs> Dengan kata lain, dibungkus menjadi sebuah kata. Uh, apa ya, saya tidak terpikir ke sana sih. Oh gitu, cuma saya pikir ya, karena kan negeri ini semakin maju kan generasi kita juga semakin maju. Iya no makanya biar kita bisa maju dan bagaimana menurut saya sih kalau dari sisi musik udah ya, gak usah dilarang-larang orang mau kreatif apa segala macam ayo deh, kita saling support sorry bang, aku potong uh, sekarang ini di negara ini lagi apa namanya tuh yang untuk lagu-lagu original kan sampai aku denger sekarang kalau salah satu cafe atau bar atau minimart nyetel lagu orang, dia harus Udah kena berbayar kalau ah. di luar negeri itu udah loh, kan? Udah ya, udah. Dan di luar negeri itu misalnya kafe uh, A gitu, mm -hmm. itu ditawarin nih sama manajemen label atau apa nih, atau ini label pun apa. Sekarang udah kita lihat, namanya label kan, udah banyak. Mm -hmm. Kamu mau putar lagunya saya di kafe mu, uh, kita punya list segini, kamu bayarnya segini per bulan sampai gitu ya? Iya, jadi dia kalau muter lagu lain udah kena, udah itu yang benar karena itulah untuk karena seniman ini kan nggak punya apa namanya pensiun bang iya disitulah buat anak cucu kita pensiunnya Benang. karena begitu lagu itu terulang kan royalti terus mereka langsung benar royalti royalti itu didistribusikan secara yang memang punya yang punya punya hak. iya. ke anak cucunya iya, kalau iya. saya sih menurut saya sangat sangat sangat sangat benar jadi cipta ya soal iya. hak cipta ya. Jadi jelas pemusiknya siapa, nyanyi iya. siapa, semua udah punya punya haknya. Yang manajemen siapa, komposer siapa, songwriter siapa, mm -mm. itu harus punya haknya masing-masing. Bener juga. Kalau iya. sekarang kan, kalau apalagi zaman dulu, bajakan kita beredar bilang di publisnya, oh kamu dapat platinum satu juta kopi. Tapi realisanya yang, terjuta, yang terjual dari 200 juta orang di Indonesia itu lebih loh mm -hmm. Itu kan nggak. Apalagi Indonesia ya Indonesia itu konsumtif sekali untuk Belum berusaha. negara lain, belum Malaysia, oh. belum Singapura dan segala macam. Mereka konsumsi lagu kita Lagu-lagu mm -hmm. Indonesia Filmnya, musiknya Jadi kalau menurut saya sih Langkah baiknya jika Ada salah, salah seorang sosok dari kau musisi yang mewakili suara-suara ini nah, duduk di duduk betul. di atas sana dan benar-benar bukan hanya ngurusin itu aja sama? tapi ngurusin sesama hak-haknya para seniman ini sih kalau saya sih itu tapi ya, mungkin harapan kita sama sih semua maksudnya karena belum ada yang menyuarakan itu di di atas mungkin sana tapi mungkin udah pernah orang ya, kemarin pernah. aja ke sempat heboh masalah RU permusikan nggak mm -hmm. jelas RU apa itu Bukan aku basi ngebahas basi yeah. itu bahasa basi tapi yeah. itu itu udah ngimbasi kemana-mana itu tapi ya kalau aku pikir sih uh, kita belajar untuk tidak kalah dengan jabatan ya hmm. tidak kalah dengan apa tidak kalah dengan posisi jabatan dan segala macam kalau acanya, udah kan? ngomong ke sana berarti ya. berat cuma berat. maksudnya gini loh mungkin saya juga begitu kalau saya fis <laughs> juga dulu di anggota dewan saya jadi lupa ya kan? biasa loh. manusia lupa itu udah biasa manusia lupa jadi itu kalau lupa ini itu yang yang luar biasa kalau harus lupa manusia ya kan ya, biarlah. tapi biasanya juga jadi alasan loh, iya <laughs> saya manusia biasa jadi ya, saya lupa gimana tuh Jerogam <laughs> ini gak habis-habis kita ngobrol bang terima kasih banyak sudah datang di BOM ini semoga abang selalu sehat, keluarga sehat semua Amin. apapun yang abang akan lakukan nanti semoga mendapatkan lancar ya, pelancaran ya. berkah, rahmat ya. Oh, ya, saya bisa iklan juga ya, boleh silahkan oh, iya. uh, buat yang lagi nonton ini jangan lupa ya tanggal 25 Mei hari Selasa saya launching untuk lagu "If Only" yeah. saya sebagai Kino. Yeah. Baik, ini Seminyak, jalan okay. Kunti, ya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bali. Yuk, terima kasih. Kita tutup memangnya. Ya, Yo, lu dua bersih. Wow.